Halo, adik bawas lagi ngapain? Betulin layangan Celepuk Sama kakak Layangan Celepuk Wow lulu, lulu, lulu. Wow, keren Ini layangan Celepuk Airbrush Teman-teman Halo. Halo juga kakak Tiara bos bos bos iso. enggak nol layangan celepuk, woi so nak, celepuk alias burung hantu. lihat kak lihat kak layangannya kak. sini kak sini kak. eh nah, wow keren layangan celepuk alias burung hantu wadipus mana nggak kelihatan oh bintang layangan celupu ayo oh oh oh ada nyerumah bolain nanti tenang ya no Jepne no sampean ndo penggawe. Telinganya lihat Kak Kak telinganya patah telepo. Hmm ini ternyata. Iya telinganya patah setelah dibawa ke laut. Teman-teman. Eh halo. Nah itu telinganya patah. jadinya Halo. Halo. Oh, Lolo telinganya patah, Bos. Hmm. Tuh, tuh, Dek Rama. Main balon sama Pak Bisa, Kak? Ulap, Bos. Ulap. Sinare teko ulap. Sini apa-apa terus. Uh, ini mainannya berserakan. Ada mobil jeep, polisi. Kapten Amerika. Halo, halo, halo. Kakak halo, halo, biara oke. Halo. Halo, halo, Pak. Halo, Dik Bas, halo. masuk, bos. Ada barongan apa lagi, bos? Barongan apa lagi, bos? Oh, oh ya. caplo, nah. caplok. Nah, <laughs> wow, ada caplok. Nah, ada celupu, caplok. caplokan celupu, Endok telur Bayangan biasa dalam tuh telingannya patah he telingannya patah Dia mas, sama sama deh bos siluk badik ba, bos siluk ah ku bunda ya dadah dadah semuanya kakak dadah, dadah oh ini ini ketinggalan dadah